Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel derosa utuh buat teman-teman terima kasih yang sudah mampir yang sudah menonton konten saya teman-teman yang belum subscribe mohon bantu subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang bisa memberikan informatif kepada teman-teman dan buat teman-teman yang sorumnya mau di review agar supaya bisa membantu mereferensikan dan merekomendasikan Agar showroomnya terkenal dan jualannya mungkin bisa dimudahkan. Bisa menghubungi saya langsung. Atau di nomor telepon yang tercantum di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Baik teman-teman kita mau update mobil bekas. Yang mungkin harganya bisa merekomendasi. Insya Allah mobilnya murah-murah. Karena ada versi yang turun harga nih teman-teman. Kemarin sudah diproses juga leasing. Tapi ketolaknya teman-teman. Nah kita coba jual dengan harga cash, mungkin bisa merekomendasi harganya buat teman-teman. Baik, saksikan terus, jangan di skip skip ya teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman yang pertama ada mobil Ayla tipe X bertransmisi manual. Ini pajaknya di bulan Februari atas nama perorangan berpat ganjil, alamat S.N.K daerah Jakarta Timur ya teman-teman. Untuk bodi-bodinya masih sangat mulus. Ini mobilnya bertransmisi manual tahun 2017, teman-teman. Kemarin, jujur aja nih, udah diproses kredit. Tapi, ketolak nih, teman-teman. Ya udahlah bismillahirrahmanirrahim aja. Saya mau jual mobil ini di harga 87 juta, teman-teman. Untuk kondisinya, masih sangat very good. Kilometernya pun masih cukup relevan ya. Baru di angka 90 ribuan. Insyaallah mobilnya benar-benar tinggal pakai nggak ada masalah. Jujur nih, ini mobilnya bagus banget. Nggak ada masalah deh buat teman-teman pakai. Dari dalam door trim maupun interior semuanya masih original. Untuk sarung jok ini MBTech tapi nggak paten ya, masih temporer bisa dicopot kalau teman-teman nggak -teman sesuai atau enggak kurang cocok bisa dilepas untuk perapuan semuanya bersih semuanya bagus untuk setir-setirnya pun saya pastikan masih sangat bagus dan kencang masih ada kulit jeruknya. dan juga di persneringnya pun masih sangat bagus ya teman-teman kondisinya masih sangat bersih Nih, ini teman-teman tuh interiornya semua saya pastikan masih sangat bagus teman-teman Ayla X teman-teman bisa bandingin deh untuk koreksi harga mobil ini Mudah-mudahan bisa merekomendasi teman-teman semua. Dan yang kedua, kita ada mobil Ayla juga, tipe X juga, tahun 2013, bertransmisi manual juga. Platnya genap, atas nama perorangan, alamat SNK, daerah Tanggerang, kota. Pajaknya di bulan September, panjang tahun depan, 2023 ya teman-teman. Warna silver, tipe X. Ini bertransmisi manual ya teman-teman. Ini ban-bannya juga masih sangat bagus dan ban-bannya pun tembus ya teman-teman 2013 kondisinya saya pastikan masih cukup bagus ini mobilnya warna silver masih sangat original cat-catnya teman-teman kita lihat interiornya untuk interiornya masih cukup bagus nih teman-teman ini kilometernya baru berapa nih ya, kita cek dulu lagi takut saya salah lupa Kilometernya 40 ribuan nih teman-teman Interiornya masih cukup bagus, semuanya masih original, bawaan dari pabrik Kalau sedikit wajar ya teman-teman ya, tapi saya pastikan di setirnya masih kencang, kulit jeruknya masih bagus semua dan di ini masih bagus interiornya masih cukup bagus semua dan mobilnya pun aman nggak bekas banjir nggak bekas nabrak ya teman-teman nah ini ya teman-teman ya ini kita jual di angka 77 juta aja 2013 tipe X ya yang paling tertinggi teman-teman kita ada kedatangan mobil kaila g bertransmisi matic tahun 2016 ini warna putih plat ganjil pajaknya di bulan Desember 2022 untuk alamat snk daerah Jakarta Barat atas nama perorangan ini kilometernya di 90ribuan ya teman-teman tahun 2016 Kaila lagi bertransmisi otomatik ya teman-teman. Mobilnya masih sangat bagus. Nggak bakas banjir, nggak bakas nabrak ya teman-teman. Ban-bannya pun masih cukup tebal. Ini kita jual di angka 120 juta masih bisa nego halus ya teman-teman. Negonya nego sopan. Interior Kaila ya teman-teman. Semuanya masih cukup bagus. Untuk setirnya pun dibalut sama sarung setir ini masih cukup bagus kursi-kursi masih tebal nah ini kolongannya semua masih aman enggak bekas banjir enggak bekas nabrak mobilnya kalau menurut saya grade B ya teman-teman nah ini kilometernya di 95 ribuan semua masih berfungsi dengan normal nah ini dalam dalamannya interiornya ya teman-teman yang Kaila tipe G bertransmisi otomatis tahun 2016 ya teman-teman baik kita sigra juga bertransmisi otomatis tahun 2016 juga pajaknya di bulan September panjang tahun depan alamat SNK serang platnya ganjil atas sama perorangan ini bertransmisi otomatis masih kilometernya masih di angka 55 ribuan ya teman-teman Nah, peleknya sudah dicat aja sih sudah di -chat, tapi ban-bannya masih sangat tebal ya teman-teman ya masih baru nih ban-bannya nah untuk kondisinya saya pastikan tinggal pakai tidak ada PR insyaallah mudah-mudahan ini kita jual di angka 110 juta ya teman-teman baik kita ke interior Sigra tahun 2016 Sudah ada ornamen ya di hand grip di, hand, di handle grip Pintu Nah ini untuk double Untuk interiornya Untuk interiornya semua saya pastikan juga masih cukup bagus dan tidak ada masalah ataupun kendala hanya saja di bagian head unitnya sudah pakai TV ya teman-teman tapi dengan tidak mengurangi yang lain ya malah ini lebih bagus kalau menurut saya ada TV nya nah ini untuk kilometernya baru mencapai 55000 jarak tempuh mobil ini untuk interiornya kita cek lagi nih ke dalam dan di bagian pelafon juga masih tampak bersih. Kursi-kursinya masih bagus semua. Ya nah, teman-teman, insya Allah rekomendasi untuk harga di 110 juta. Tolong jangan ditawar lagi karena mobilnya bagus. Ini Sigra 2016. Tipe hermetik, yang ini Kailage G e, G -Matic, tahun 2016 juga sama putih-putih juga ya teman-teman ke yang lain ya. Tapi mudah-mudahan harga saya bisa masuk ke teman-teman. Akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Saya ada Auto undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, semangat terus.